lemot, lemot, lim lim, Shh. lemot, lemot Ah, aku maju se -se. Aku lemot ah, maju sih, kena ngaku sih lemot woi, tak lu rasa ribut kekir, ah oh, apa sih, ah, kekir kan deh mau, mau ah, kocok, so leluk, leluk, pancin Cần tay đi sợi ngón Sampai ke ah <sir> ah opo bende ngonkuk, eh tak si kine -kine pak udan lemot, mengerti pak udan ngejak main, kue kerti dewi sih, tiwian oh kene ah carit tim-tim double ah, orang ngerti ini gini pak udin lemot, orang udin pitik mau kuda duduk kenceng piring-piringan met, ah, berhenti mau tutup-tutup aku mau tua, ah opo ah, benda, oh. Ya, sst, sst. Eh. Oh, alat jebul buka ra kacamata Bisa mengime ngi kacamata ireng. Cepet, sampai tak ya? Maskara isan ra. Turun mas, mati. Say, kurang dong ya, Besok. Pemirsa, telah terjadi pembunuhan oleh driver Ojek kepada penumpangnya. Peristiwa terjadi pada Rabu 28 Juli di Kelurahan Poncol, Pekalongan Timur. Diduga penumpang sempat bercekcok dengan driver sebelum akhirnya tewas. Belum diketahui motif dan tujuan dari pembunuhan ini. Namun, polisi menemukan jenazah penumpang yang tergeletak di jalan, basah seperti dikuyur hujan. Berikut adalah foto terbaru dari pelaku. Bagi siapa saja yang melihatnya, dimohon untuk melaporkan ke pihak berwajib. Mugi Herjo dari Pekalongan Timur melaporkan. Pun ampun. ampun.